Baiklah persahabat ya lari dimanapun Kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Tentu kita ke ugang pertama Kita ke kabar hantaran yang ditentunya diberikan Dari Rizky Bila untuk Lesti kejora Masya Allah Hantaran yang sangat mewah Luar biasa Masya Allah persahabatnya. ya Tentunya banyak sekali barang-barang branded yang diberikan Tentunya untuk Lesti kejora dalam hantaran Ya. Doakan selalu mudah-mudahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora menjadi pasangan suami istri yang sakinah Berikutnya kita lihat persahabat ada ucapan doa dari Abi Ramzi Yang mana diunggah oleh Abi Ramzi di akun Instagram pribadinya Memposting sebuah postingan foto bersama pengantin persahabat ya Masya Allah Pasangan pengantin baru Lesti dan Rizky Bilar Alhamdulillah kata Abi Ramzi prasahabat ya semuanya berjalan dengan lancar Doa terbaik selalu diberikan dari orang-orang baik dan orang-orang hebat Selanjutnya kita lihat juga persahabat ya Selain Abi Ramzi, Maeswa Ima juga turut mengucapkan selamat prasahabat ya Untuk pasangan pengantin baru Leslie dan Bilar diunggah Di akun Instagram pribadinya Maeswa Ima ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Selamat menempuh hidup baru Lesti Kejora, Rizky Bilar Dan semoga menjadi keluarga yang sama Bahagia lahir batin dan udah sah Cie, <tie>, cie, uhu, uhu, cie, hui. Kata Ma'eh, Masya Allah, luar biasa bersahabat ya Gak nyangka, tentunya settingan Allah luar biasa Lesti dan Rizky Bilar dipertemukan dalam satu acara Dan akhirnya mereka tentunya menikah Alhamdulillah, doa baik tentunya banyak diucapkan banyak diberikan dari orang-orang yang sangat hebat dan berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan tentunya dari akun Lesla Lovers halu cute mengunggah sebuah postingan tentunya Rizky bila bersama keluarga besar ada Papa Daniel dan ibu Risma Dewi hingga kakak-kakak kandungnya persahabat yang luar biasa masya Allah mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan kesehatan untuk keluarga besar Rizki bila Selanjutnya kita lihat juga bersahabat ada unggahan spesial yang kita dapatkan. Ini adalah detik-detik momen Rizky Bilar memasangkan cincin ke jari manisnya Lesti Kejora. Perhatikan ya, bersahabat ya, masya Allah. Tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar dan kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial dari kairintanu nih masya allah persahabat ya mengunggah sebuah postingan bareng tentunya Lesi dan Bilar Ada kalimat ketsen juga yang tuliskan Thank you for all loyal customer Rizki Bilar Dan Lesi Kejara yang sudah mempercayakan Passion jewelry dalam pengikatan Cinta abadi kalian Masya Allah cincinnya ternyata Sponsornya dari Kairin Tanu Persahabat Ya doakan selalu mudah-mudahan berkah Dan barokah untuk kita semua Dan berikutnya Kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial dari Bang Putra Persahabat yang mengunggah Bersama pasangan Lesi dan Bilar Ada kalimat Gaton juga yang dituliskan Alhamdulillah sah Bagi-bagi 100 juta lagi ya Total 200 juta buat hari ini aja Semoga kalian di rumah juga Merasakan kebahagiaannya Masya Allah persahabat ya Tentu kita merasakan kebahagiaan juga yang dapatkan Bahwa Bang Putra akan bagi-bagi hadiah Nih luar biasa tentu di hari bahagia ini kita merasakan kebahagiaan juga yang didapatkan dari Bang Putra. Mudah-mudahan tentunya semua dilancarkan dan tentunya persahabat ya kita selalu mendapatkan kejutan dari orang-orang terdekat Lesti dan Rizki Bila. Berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan terbaru juga nih dari Giorgino Abraham Masya Allah para sahabat, ya Turut ikut serta merayakan Tentunya kebahagiaan Leslar Masya Allah dukungan support juga diberikan Sah dulu biar gak pada resah bro Kongrats brother Rizky pilar Tuh kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Gio Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan berkah selalu para sahabat, ya Banyak sekali doa yang tentunya diucapkan Untuk pasangan Idola kesayangan kita ini para sahabat, ya Mudah-mudahan doa baiknya dijabah dan terkabul mudah-mudahan Leslie dan Bilar hidup bahagia selanjutnya di sini kita lihat tersahabat ada sebuah unggahan postingan foto lama ini yang mana tentunya pada zamannya di Tekdon masya Allah tentu diunggah oleh Kang Judo dan persahabatnya. <laughs> Leslie kejora di sini kita lihat tertidur di pangkuan rezeki Bilar masya Allah Luar biasa, persahabatan yang melihat postingan ini. Tentu, kita patut bangga kepada hubungan les dan Pilar, banyak sekali rintangan yang dilalui, tapi tetap tegar dan kuat hingga saat ini mereka tentunya menjadi pasangan suami istri. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan dari para sahabat Leslar. Ada komentar salah satunya dari akun, Nurna Hasanah 5 mengatakan dipersilahkan lagi yang dulu ditaratekdon silahkan dikeluarkan. <laughs> Cute banget memang persahabat ya, postingan-posingan yang selalu membuat kita penasaran akhirnya satu persatu muncul. Tentu ke permukaan persahabat ya. doakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Untuk ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat di sini ada unggahan terbaru juga dari Dinda How yang mana mengunggah sebuah postingan bersama pengantin baru nih persahabat ya. Ada yang juga, masya Allah. Tentunya terlihat wajah mereka sangat bahagia dan kita lihat dalam postingan tersebut ada kalimat caption panjang yang dituliskan. Ini mengejutkan kita semua persahabat ya. Cerita dari Dinda How nih lewat caption yang dituliskan. Doa netizen yang terkabul Jadi ingat momen dimana Rizky Bilar Mendapat julukan set boy Karena bunga yang kukasih di pernikahanku Dan rembayang Satu tahun lalu yang akhirnya mengantarkan Iki diundang ke acara Tansol dan bertemu tulang rusuknya Sekarang Lesti Kejora Masya Allah, Allah, emang bener ya jodoh, rezeki dan maut hanya Allah yang tahu dan selamat datang di kehidupan rumah tangga. Rizki Bilar, Lesti Kejora, tempat di mana kita menumbuhkan cinta dan mencari pahala sama sahabatku Rizki Bilar. Dan Alhamdulillah, nambah satu lagi sahabat baru, Lesti Kejora, doaku yang terbaik untuk kalian berdua selalu. Masya Allah, luar biasa bersahabat ya tentunya kalimat caption yang sangat membuat kita terharu juga Alhamdulillah persahabatnya, Tentunya kini Rizky Bilar mendapatkan pendamping yang sangat luar biasa Yakni Lesti Kejora Dan kita lihat juga persahabat dalam unggahan tersebut Ada komentar dari Adi Skaini mengatakan Gak sabar siapa lagi selanjutnya Wow <laughs> Ini kode keras buat Bang Adi dan Bang Haris persahabat Ya doakan selalu mudah-mudahan mereka juga cepat nyusul Tentunya seperti halnya Lesi dan Bira sudah menjadi pasangan suami istri Doakan terbaik mudah-mudahan juga Tentunya kita mendapatkan kabar bahagia